Saya hanya ditukaskan Dukaskan Mengelilingi pada bukan hmm. Dari serangan-serangan itu hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rupil alamin Allahumma salli ala syaitina Muhammadin Nurid adi Asma wa siri syari fi syair al wa sifati wa ala alihi wa sallim la khala wa la kuwata billah salam rahayu rahayu rahayu sahabung tumati saudara pemirsa umirsa dimanapun saudara berada, siapapun baik berduduk langit, berduduk bumi, seluruh hambanya Allah semoga senantiasa mendapatkan ampunan, mendapat rahmat, mendapat rejegi untuk diri dan senantiasa dalam Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala untuk malam hari ini perkenankanlah hamba atau yang fakir ini dengan niatan menghadap rahmat Ridhonya Allah mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ingin menghadirkan atau mohon kepada Allah dengan berserah diri, berserah Allah dengan berkanya Rasulullah Semoga dihadirkan penjaga gaib yang terkuat di padepokan Nurdad Sejati punya beliau ya Samsuddin Penjaga terkuat gaib di padepokan Gusam Padepokan Nurdad Sejati. Yang muanya, ini bukan mie, ini hanya berserah diri mohon sama Allah ya. Karena bagi Allah dekat jauh itu sama kalau Allah ta'ala mengendaki. Ya Allah dan rasulullah. menjaga yang terkuat ya Allah dengan hadirkan ya Allah, ini dengan hadirkan ya Allah, mas Allah ini ini ini nyaman, mediator ini nyaman, media yang mas, mas atau nyaman yang di dalam juga nyaman, sama-sama hmm. uh, nyamannya, ya allah terido, ya allah oleh allah, rasul, assalamualaikum Jawab. Nih kenalkan, nih saya. Jauh, orang jawa. Iya, orang jawa saya. Jawa dari bukan Iya. Nih saya meng, iya saya orang jahat atau enggak, lambian, itu ya. Saat ini kita rasakan, kita sama-sama merasakan. Orang sadari Allah ini telah gunakan tinggal menikmati saja. Kamu jauh di atas beliau. Hmm. Hmm. Samen dari mana Samenya ini? Hmm? Hmm. Menunggu gerbang. Pot hmm. depokan. Hmm. Shamsudin. Hmm. Norsel. Hmm. Senjata. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. maaf ya kalau saya kurang sopan ya. Saya minta waktunya sebentar ya. <SILENCAN> <SILENCAN> Bismillah, saya mentang, sepeng, aman, aman selamat. Masalah, berkata, benar -benar. <SILENCAN> selamat, selamat Nanti saya sebentar, biar tahu. jadi betul, kalau boleh tahu sampai jenis apa ini. Subhanallah, <SILENCAN> saksah tidak saksah ah. alhamdulillah tidak saksah menunggunya nah, kuat rasasah itu biasanya yang yang paling tua ya sambian ini selain itu banyak juga yang nunggu di sana itu ya tak cuma pimpinan pimpinannya, pimpinannya sambian itu ya. saya yang dipercaya Bercaya. bukan pimpinan bukan bukan sampai datang sendiri atau gimana? apa tampilan itu di, di mana prosesnya? Beritahu. bentuk saya dikalahkan. Iya. Oh. lalu saya ditaubatkan. Hmm. disuruh mengabdi. Iya iya. beliau iya. ikut. Iya. ikut berjuang ya. untuk mengamankan. Jadi, jaga, bukan. Iya. Di sana juga ada anak-anak ngaji ya, santri. Ah. Di juga ada orang baik, juga ada yang niat jelek ya. Kesampingan jaga segi sisi kaya-kaya itu. Ah. Menyala juga. Ah. Saat ini banyak serangan. Hmm, itu ya. Ah. Itu serangan itu memang aura doa-doa apa aura-aura yang enggak ada yang enggak suka itu atau memang sengaja. banyak yang tidak suka. Makasih, hmm. hmm. Tadi banyak yang ada serangan, serangan segi segi doa misalnya atau apa misalnya serangan apa itu yang dari itu. Jin, jin itu. Hmm. Jil -jil itu. Oh kan ya, ada di sana juga ya, ikut-ikut datang sana, gitu. Ya alhamdulillah. Ntar ya saya mohon maaf, ini saya tak coba menghadirkan sejenis sampaian ya. Ya Allah, dia sama-sama tahu. Raksasa yang pernah datang bersama saya. Allah, ini, ini raksasa Islam yang sudah Islam. Biasanya, saya juga sudah ini biasanya ini sama-sama raksasa Islam biasanya yang beliau saya bukan dari Jawa bukan ini bukan <tuk> <itu>. <tuk> Ya, betul <tuk> ini ya, betul. <tuk> <Saya tahu> ya <tuk> ini <tuk> hmm. ini dari Jawa Barat hmm. dari Cirebon ini ya, dari Cirebon bukan dari mana, yang mana yang mana mana <tuk> <Saya tuk> dari mana kamu hmm. datang tidak boleh dikatakan ya. beliau Iya, ya, iya. Ditanya soal yang hmm, beda beda sama-sama -sama Islamnya. Tadi ada yang Hati dari sana, banyak yang dari tempat berbeda. Hmm, Kalau ya. banyak, ya? Nah, ini tempatnya beda-beda. Ada -beda. yang dari, dari sana, dari dari jauh, ada yang dari dekat. Kerakso, tamben kerakso namanya. Haji namanya itu Oh iya betul. <laughs> Saya saking banyaknya itu kadang saya nggak lupa Asi Soko juga itu Tapi bukan Asi Soko yang dari Jawa itu bukan Asi Soko yang namanya mirip ya Dia rasa tapi namanya Asi Soko Raksasa ini ingat tahu Saya sendiri aja yang punya lupa Banyak raksasa yang ikut kamu Banyak, ya iya Pemidahnya setelah baik-baik Dulu saya memang itu Untuk bareng-bareng waktu Zaman-zaman dulu Tapi nggak Dia mau enggak enggak enggak untuk jelek nggak untuk dia berdakwah di alamnya sana juga untuk hal kebaikan jaga-jaga ya. tempat-tempat yang yang untuk siar untuk kebaikan itu ya dia balik eh? mau balik. iya sudah ada tugasnya kembali tugasnya lagi di sana apa yang biasanya sampai kewalahan di sana itu pernah nggak sebagai kewalahan belum pernah belum pernah aman-amanan ya. hmm. Juga ada orang jahat, disana niat jahat ya. Dengan izin Allah, pelantara sampean juga bisa menghalus ya. Ada bakar khusus, ada orang bakar orang jahat. Hmm. Ah. Ada banyak, lebih lapis Jadi gitu. ah. hmm. ada gaib ada bakar-bakar doa, ada bakar solawat dan sebagainya. Nah. Hmm. Saya hati itu kasihkan, mengelilingi pada bukan hmm. dari serangan-serangan itu, itu, itu ya, yang kafir, ah. oh, muslim yang nggak hmm, Banyak yang kiriman, yang hmm. perang kewalan perasaan diri iya. dan taat pada guru hmm. yang utama itu taat pada kosamsuden aturan aturan beliau santrinya itu ya saya juga santri santri oh, ya. oh, hmm. di sana santri sana santri yang nggak kelihatan yang melindungi kami dengan doanya iya saling-saling iya, membantu ya saling hmm. kami ya. diperintahkan hmm. menjaga pada pokoknya hmm. dari gangguan gangguan hmm. Allah Allah doakan kusah Sudin Allah untuk ya saya nggak bisa berdoa nggak bisa berdoa hmm. doa beliau lebih mustajab <laughs> Iya, bagian-bagian beda ya tugasmu ya. ya saya amin amin saja. nyamin saja. Iya iya. Di sini saja orangnya. Iya, di sini tempatnya untuk dzikiran, untuk salawatan, latih bulhadat, dzikir nafas, baca Quran. Ya ini di sini banyak. Iya banyak. <laughs> nyaman di sini baik-baik semua tapi ya, komplit iya komplit semua allah allah allah allah allah allah dakwah untuk kebaikan dakwah kenapa kamu gak menolong orang Sabar. kamu kan seperti sam <laughs> <tuh> <tuh> nolong orang apa? saya gak bisa <giatakat> <Mileksi> Kamu berbohong sama saya. Nolong orang gimana? Doa. Oh, itu ya, ya. Nolong orang dengan doa. Iya, iya bisa hanya berdoa saya Gak bisa apa-apa. bis. Doa pun saya digerakkan oleh Allah Doa pun yang digerakkan juga. Ya walaupun saya berdoa itu sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa hanya ditolong oleh Allah untuk bisa berdoa. Ini ya. Saya nggak paham. Nggak paham. Saya, apa -apa. saya suruh jaga ya jaga. Jaga ya, jaga. ya. Iya. Iya. Hmm. Allah. Allah. Allah. Kusang Kalau Putin? boleh. Iya. <laughs> apa? Coba saya aja. mau sering-sering kesin. <laughs> ya Allah. Iya ya. nyaman di sini. Ini ya Alhamdulillah. Tapi dimarahin. Iya nggak usah. <tuh> ya nanti kamu di sana aja. Nanti ya ya. Misalnya sekali-kali sekali-sekali main aja nggak apa-apa. Tapi di sana juga apa? ada dalam keadaan aman hmm. Saya akan minta izin. Minta izin. Iya. Nah. Eh, ya. Di sini juga apa? pokoknya oh. jangan sampai nguruk. Sampainya se juga diberikan amanah. Sebaiknya. Hmm. Ini nyaman di sini. Alhamdulillah. Bantu ya Apa? Bakok sahabat itu. Ya, nih saya lihat-lihat. Ya Allah, aura positif ke tempat Di Rasulullah. Allah. Allah. tidak takwa tuan. Allah Rasulullah manfaat di berikan Allah yang terbaik ya Allah kan Sampean juga kepingin tambah apa kepingin apa apa kuat, saya lakukan? Saya cakap, saya cakap, saya cakap, saya ingin saya cakap, saya cakap, saya cakap, saya ya, saya cakap, saya tak kuat. saya ingin saya saya juga iya. ingin ngaji iya, ngaji iya. Jadi raksasa itu golongan jin yang tertua, ya Yang paling tua Iya betul ya. ya Tapi sifat aslinya sebenarnya raksasa itu ya Penghancur <laughs> ya Aslinya Sampai Suka makan manusia iya, Aslinya itu Sampai. Iya aslinya, tapi ada yang baik Dulu Dulu Sekarang Sekarang banyak sekarang beda. Terima kasih kami, yang kami. kami Sekarang masih ada. Allah, berikan saya sudah diberi makan. Beladanya ada adiah yang belum. dengan dia. makanannya. Dia selamakannya selami. Saya apa pulang saja nanti ya, sama teman-teman. Semuanya teman-teman yang bersabar di makan yang islami, yang halal yang islami. Saya nggak bisa makan sendiri. Iya betul. Nah di sana ya. Ya, undangan saya aja di sana nanti ya. Ya terima kasih. Iya sama-sama. Jadi saya kepingin semuanya hamba-hambanya Allah itu diberikan hati lapang, sabar, okay. kasih sayang, yeah. yang saya mendoakan. Okay. Saya ingin pengen seperti itu, tapi sudah. Tapi sudah, Sunan ada baik, ada buruk. Mudah-mudahan saudara, saudara kita ini dibukakan hatinya oleh allah ya daripada karena di alam mana, bukan jauh di atas kusam ya, ya ini tinggi satu ya, bukan Rumah. tinggi. Saya yang enggak cuma, ya. <tuh> <tuh> apa Kalau praktek sama kusam sudin. <tuh> saya enggak punya ilmu apa-apa saya tidak berserah diri aja saya sudah apa, enggak Allah kita bertanya perbisanya saya berserah diri aja sama Allah hati yang berserah diri aja tidak punya, punya ilmu, tidak punya -apa. ilmu apa-apa semuanya dari Allah mintanya Allah itu hak sampean untuk menentukan iya iya doa yang minta minta saya mendoakan ya kita mungkin mudah-mudahan tambah diri ya Allah, amin, Rasulullah saya sarjana religi, ya. ya. Insya Allah hidupnya nanti Allah. saya sampaikan ya, pada Allah. beliau. Saya mohon maaf ya, sampaikan sebentar ya. Saya sampaikan tadi salamnya, ya. aji suko ya. dan aji puasa. Ya, ya. ya. oh, nanti juga oh. saya sampaikan. Ya Allah, Haji dan Haji ya Allah ya. masih saya sampai lupa ya. ini tahu ya Allah, saya, saya tahu sebabnya Iya ya, dan maaf saya Haji Basar dan Haji saya tadi itu lama saking saya enggak jarang apa-apa ya. hmm, dalam komunikasi nah, dunia dulu-dulunya ya Ya Allah maaf, maaf Haji saya tapi Haji Basar dan Haji Sakat, tadi saya sampai lupa nama pria nanti saya sampaikan salah. Ya salam ya. Pada Kusamsuden. Ya, salam saya juga ke beliau nah, ya. Salam seduluran kalau ya. ya. Insyaallah sama-sama musah musyawarah sama makhluknya Allah. Allah mengyake. Iya. Sampai di dengan Kusamsuden. Amin, amin. Dengan satu tujuan. Ya, dong, mengharap berita Berharap Allah. Ya, ini yang terpengar. Tuhan yang Maha. Mudah-mudahan itu, itu, mudah itu hmm. yang penting ya Allah. Saya ingin mengkaji hal itu. Ya. Tapi belum diberikan yeah. sama konsumsi, yeah, yeah, yeah. saya masih disuruh jaka Iya, yeah, nggak mau bayar, itu Iya, iya, iya. Ya, nggak apa-apa walaupun jaka jaga. mulia juga. Sebenarnya, saya sering mendengar beliau, istilahnya mengupas ceruk-ceruk apa itu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada, ada pengajian di sini pas pada pengajian malam Jumat itu mungkin sampai juga Dan mudah didengar dengar di sini ya, dengar juga ya, nanti dengar di sini ya. Kemudian bahasa pengajian di sini kita bahas masalah tauhid, masalah tasawwuf. Ya, itu saya lihat itu. Kemudian sampai sampean juga dipahamkan oleh Allah. Dari kenal dengan ya, ya sudah. Saya pamit. Tunggu, oke, pamplang, terima kasih, salam. Jangan lupa. Ya dirakso kirakso ya rakso so. raksa so. ya ya kasih rohani yang disiarkan di klek La ila Allah Muhammadur Rasulullah. La ila Muhammadur Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. Allah yang kuat. Allah yang wujud Gimana kan tadi dialog kami dengan raksasa penjaga gerbang di Pantebokan ke Samsung atau pada pegang nurat sejati yang ada di Militar Karena kami mohon maaf, Hus, seandainya kami kurang sopan ya Menghadirkan, walaupun yang sebentar tadi, Insya Allah tadi saya juga mengirimkan ke sana pergantian sebentar tadi ya Jadi sana juga masih aman, nggak ada Itu ya, nggak ada serangan-serangan, Insya Allah pasti kami tidak hidupnya Allah kalau di sini juga diganti di sana untuk sebentar untuk ganti sebentar tidak ada yang dirugikan insya Allah dan untuk saudara, -saudara sekalian apapun yang Allah gerakan akan ada yang mengatakan mitomisasi ada yang mengatakan apa istilahnya sugesti sugesti dan kami sendiri insya Allah yang kami pelajari itu berserah diri, berserah diri, berserah diri artinya Hakikatnya kami tidak bisa apa-apa, artinya Al Fakhirin nggak bisa apa-apa, Masir Wanto ini juga tidak bisa apa-apa, hanya dia ngosong saja berserah diri, yang di saja aja, dari Allah ini di beri pinjam sebentar, namanya berserah diri, ya berserah diri. Jadi mohon sehingga tidak bisa dibahas itu Yang penting yang manfaat diambil hikmah yang positif diambil Yang jeleknya diabaikan saja Saya tidak usah suka berdebat, baper Itu mudah-mudahan dijauhkan dari kita Sifat yang saling menyalahkan, mencari keburukan, kesalahan saudara-saudaranya Itu mudah-mudahan siapapun ya kita sama saya pribadi ini mudah dijauhkan Dari sifat-sifat yang Mencari keburukan jelekkan karena guru kami Kehaji Yeni Ibu Atau Guru Sukumal Martapura Juga wanti-wanti Jangan suka mencari keburukan Saudara yang sendiri dari Kita dijauhkan itu Jangan suka mencari keburukan Tapi Suka mencari, tapi suka mencari kebaikan lah, Kebelian teman itu yang di Untukkan, jangan juga Untuk dari terjauhkan ini teorinya yang mudah ya Tapi kan aplikasi dalam kehidupan Yang penting Kita mencari kebaikan Kita mencari keburukan Kalau ada salahnya Saya al-fakir ini Kalau benarnya Semuanya dikata dari Allah Subhanahu taala. Mohon maaf Kalau tidak ada kesalahan hal apapun Mohon maaf Saya doakan Semoga sudah tahu semuanya Dirahmati Allah Diri Allah Hidupnya bahagia Bahagia Bahagia Selamat dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh